assalamualaikum hello guys balik lagi sama gua bt34 oke okay, jadi kali ini gua akan review game 11 game yang PS4 yang ada di Android Oke okay, simak aja videonya langsung oh iya btw Maaf banget gua nggak upload sebulan ya, karena ya gitu gua itu lagi sakit ya Boy sama lagi banyak kerjaan di dunia nyata jadi Sorry banget ya Oke okay, kita langsung aja mulai ke game pertama Let's go Sebelumnya jangan lupa di subscribe and like and share juga. Oke okay, di game pertama ini ada yang bernama Warhammer 40k Atau Warhammer 40.000 Oke okay, game ini dirilis oleh Gamers Workshop ya game ini dirilis tahun 2015 yang tentunya ini game-game bertema robot dan offline juga game ini berukuran sebesar 700 MB game ini tentunya sangat cocok sekali untuk dimainkan di masa gabut anda Oke kita lanjut ke game kedua Oke okay guys di game kedua ini ada yang bernama Limbo Oke okay, siapa sih yang gak tahu Limbo Limbo ini adalah game yang 2D Yang tentunya agak creepy juga ya Game ini bertema kayak berpetualang Untuk sampai ke rumah ya Mungkin Game ini game PS4 juga Yang dijadiin mobile ya Game ini sungguh keren gua mainin ketagihan sama game ini tapi kalau mainin jangan malam-malam ya, karena ini serem juga cuy. Agak sadis juga ini game, soalnya keren. Oke, okay, game ini berukuran sebesar 600 MB dan juga bayar di Play Store sebesar 29 ribu ya. Oke, okay, jadi kalian kalau mau download gamenya biar gratis, kalian download aja di Chrome. Oke, okay, kita langsung ke game ketiga. Let's go Oke okay guys Jadi di game ketiga ini Ada yang bernama Republik Kue Oke okay, Game ini juga game cakep sekali Dan ini juga game PS4 Game ini game offline Dan ukuran game ini Lumayan gede sebesar 5GB ya Oke okay, game di sini Kita akan menjadi CCTV Di masa depan Jadi kalian mengontrol masa depan jadi nah kayak gitu pokoknya game ini recommended banget untuk kalian yang mau download game grafik yang keren Oke okay, kita langsung ke game keempat Oke okay guys jadi game keempat ini Wah kalian harus main kalau game ini mas game ini sungguh keren sekali guys jadi game ini game PS4 yang lumayan laku dan juga banyak dimainin Game ini game dua dimensi ya. Soalnya game ini game cuma kelihatan ituannya doang. Oke. Okay. Jadi ini game ukurannya sebesar 500 MB. Game ini game berbayar juga di Play Store yang cukup mahal sebesar 15.000 ya. Jadi kalian kalau mode download yang gratis kalian cari aja di Chrome. Game ini kalian lihat sendirilah. Grafiknya itu udah realistis banget ya gua main game ini sampai tamat dan itu capternya juga gratis loh kalian harus banget download game ini karena game ini sungguh keren banget Oke kita langsung ke game ke kelima Oke okay guys game kelima ini ada yang bernama 13 game ini game of plan juga ya. Ini game cukup sekali Kalian bisa lihat sendiri aja, itu itu sudah benar. sama Jadi kalian okay. Oke. Oke guys, di game keenam ini ada yang bernama RRK R R, -R -K, Survival. Evo ya oke okay, game ini juga game offline yang tentunya grafiknya sangat Wow ya karena game ini sungguh keren sekali ukuran game ini sebesar 5gb dan kalian harus punya prosesor yang cukup mampu ya karena game high aja ROG aja game ketujuh ini ada yang bernama Senos Oke okay, game ini game yang sangat mantap sekali kalian harus coba game ini ya game ini game juga eksplorasi dari PS4 Oke okay, game ini sangat cakep sekali untuk dimainkan untuk masa-masa gabut game ini juga game offline yang tentunya kita itu disuruh menjadi kayak detektif ya jadi nah kalian lihat sendiri saja grafika itu sudah mantap sekali ya game ini juga game berbayar sebesar berapa ya 20ribuan ya kalian lihat aja di playstore game ini masih ada dan kalian bisa download ukuran game ini sebesar 6 GB dan juga sangat mantap sekali untuk dimainkan jadi game ini itu sudah detail banget ya, dari grafik, dari gameplay, dari alur ceritanya. Itu udah keren banget ya, menurut gua sangat recommended banget untuk memainkan game ini yang tentunya juga kayak game bergenre RPG ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri saja di sini, kita disuruh apa ini. Nah, sini kita tuh ini sudah sudah mantap sekali untuk dimainkan ya Oke kita langsung lanjut aja ke game ke-8 Oke okay, di game ke-8 ini ada yang bernama hello nightboard Oke okay, game ini juga game eksplorasi dari PS4 yang tentunya juga keren sekali untuk dimainkan jadi game ini kayak apa ya kayak eksplorasi di, di rumah dan juga serem nah ini game sangat mantap sekali untuk dimainkan kalian bisa lihat saja grafiknya itu udah keren banget dan juga sedetailnya juga itu cakep banget game ini game offline yang tentunya seru banget untuk dimainin buat lo yang lagi gabut gabut oke okay. game ini kayak kagak game ini fpp ya karena ngelihat tangannya doang Oke okay, let's go kita game ke 9 Oke di game ke 9 ini ada yang bernama Ugnon Fight Game ini juga game FPP ya Karena game ini hanya dilihatkan tangannya saja Game ini seperti kayak tekan teki yang tentunya kalian harus melewatinya Game ini sungguh keren dari segi grafiknya ya dan game ini gratis di Playstore Oke okay, jadi untuk after-after selanjutnya katanya bayar sih kalian kalau puas dengan game ini kalian bisa bayar aja untuk memainkan game yang lebih puas Oke okay, kita langsung ke game ke 10 oke okay guys jadi game ke-10 ini sungguh keren sekali ya guys karena game ini juga ada di PC, Xbox dan PS4 kalian bisa lihat sendiri grafiknya itu juga udah keren banget ya guys nah kalian bisa lihat sendiri oke okay, game ini juga game yang tentu dari kayak masa depan gitu yang masa depan suram ya dan ini game juga banyak teka tekinya dan kalian harus lewati ya guys karena game ini keren banget jadi kayak punya teleportasi ya nah game ini sungguh keren sekali untuk di dan game ini ukurannya sungguh gede sekali guys sebesar 10GB -an. kalian bisa download game ini ada di Play Store tapi game ini kapternya juga ada yang berbayar ya guys jadi kalian kalau suka game ini silakan bayar oke okay. Oke okay Guys jadi game ke11 ini ada yang bernama game fighting Fire. Oke okay, game ini juga keren sekali ya guys game ini eksplorasi dari PS4 juga yang tentu menurut gua ini masih banyak booknya ya tapi game ini juga game ps 4 makanya gue requestin ke elu ya gue review oke game ini juga game fighting yang tentunya dua dimensi ya tentu game ini sangat keren sekali grafiknya kalau high ini gua pakainya balance aja ya jadi ya agak jelek cuy tapi sungguh keren sekali ini game kalian bisa kamekameha dan seperti kayak Dragon Ball atau Naruto ya oke terima kasih dan jangan lupa subscribe guys